boneka arwahku kak matanya biru sama birunya oh, kakak warnanya biru dah? bukannya oh, biru. iya ini namanya Devinda guys namanya bonekanya itu namanya Devinda ini matanya juga biru sama-sama kak Nia ya kak deketin dong kak biar sepil ini utama sama sama guys bonekanya sama dengan Kak Nia Lovita Kak Nia Lovita ini artis lo guys artisnya Surabaya kamu wajib follow ya teman-teman ayo 200 orang yang nonton kamu follow Kak Nia Lovita ini artisnya Surabaya guys orang Surabaya mana yang nggak tahu nggak kenal sama Kak Nia jangan dipindah pakai nama kuri kue putu bidadara maksudnya cari mas Bri. besok jadwalnya kemana kak besok Kanya. jadwalnya tidur kalau malam satu suruh kemana kak kan besok uh, malam satu suruh itu kan mayoritas orang itu kan Berdiam diri, kalau Kak Nia, acaranya apa? Acaranya tidur. Acaranya tidur, kan berdiam diri, guys. Orang yang tidur dengan ilmu, itu jauh lebih baik daripada yang sholat, tapi tidak berilmu. Oh. Hmm. Dia mantan akuri. Hati -hati. Aku ngaku, aku atau di mantan dimantan. pernah punya mantan, guys. coploen kelambimu mbak kalau mau dicoplo sih oh Jakarta sih nggak kenapa anak awam mulai copot makai si abang arsitek berkas selalu waalaikumsalam itu boneka jangan pakai nama Govinda pakai nama kuri kui putu Bidadara waduh jangan ini nama aslinya Devinda rohnya jadi yang dia. meninggal namanya Davinda jadi kalau diganti kayaknya nggak mau ini lo so, ini dia Ia bilang nggak mau marah namaku Devinda, aku nggak mau diganti-ganti assalamualaikum selamat malam malam juga tomboloro hati pi ratu ya kamu nonton live kita aja nanti hati kamu enak kok aku ada kodam apa Bisa ngomong tapi mereka bisa bisa lah bisa ngomong bisa kak Nia tanya apa tanya apa sama dia coba uh, pak sudah berapa lama meninggalnya tar ya cuman saya menerjemahkan kan saya ngobrol ini saya oh, Oh, sejak kapan kamu meninggal sejak zaman Belanda karena ini sejarahnya kan eh, ketika Belanda menguasai Nusantara jadi kan putrinya kan membawa boneka ini dari Belanda oh, jadi ini sejak, sejak zaman Belanda Berarti dia itu asli apa asli Belanda ya, bukan pribumi. Asli Belanda bonekanya dari Belanda, dibawa dari Belanda, dan rohnya juga dari Belanda. Makanya eh, matanya warnanya eh, biru kayak kan eh, itu bisa berkedip atau tidak? Kamu bisa berkedip apa enggak? Enggak bisa kayaknya Kak. Oh, enggak bisa. Oke, okay, oke. Okay. Uh, sejak sejak kapan ikut mengikuti Ratu Bidadari? Sejak kapan kamu mengikuti Ratu Bidadari? 2021, karena dia tertarik sama aku. Oh. Energi. Di, di mana di mana kalian berdua ini bisa bertemu? Di Villa hmm. belakang di daerah Tretes, villa vila Tretes ini villa Belanda, dan villanya sudah terbengkalai. Oh, ya ya ya ya. Oh berarti pas pas cari ini, eh, ratu kita dari di Tretes terus ketemu sama kan, ini? Iya, kan villanya kan mau dijual nggak laku laku, karena memang kenapa kok villa vilanya villa Belanda itu kok nggak laku laku, kenapa? Kamu ceritakan Ya kenapa, kenapa kok nggak laku-laku Ya karena dia nggak suka kalau Tidak seenergi Oh Tidak satu freks Tapi kita galakan walaupun Bilanya dijual dengan harga yang murah Ke kan info Tretes <laughs> <laughs> Ya kan cari ini sukanya di Tretes ya guys ya <laughs> <SILENCIO> <SILENCIO> kan cari ya Ngap, eh cari di eh, Ratu Bidadari ini ke Tretes lagi ngapain mau ngapain gitu Ay, awal mulainya kan temenku kan punya villa di Tretes kan. terus aku main main sana. Nah, setelah itu kan di sampingnya ada villa Belanda villanya ini nih dan itu kewutuh banget terbengkalai lah bahkan aku sampai menemukan tulang belulang juga di situ terus ini nemu ini dulu nggak sebersih ini kewuter banget oh oh berarti berarti bonekanya ini nemu di villa itu terus iya, di diambil vila. sama ratu bidadari ya diambil dan dia rohnya pengen ikut makan malam kak nyewa cari <laughs> Nggak nyewa, tem tem temanku kan banyak hmm. Tretes itu apa? Nggak tahu tretes itu apa Tretes itu ya, tretes apa ya? Itu daerah, nama daerah Nama daerah hmm. Nia sering nang Suramadu oh, Sama su sering ke Suramadu? Nggak pernah sama sekali ada yang bilang sering ke Suramadu katanya Enggak sok-sokan itu sok tahu sok kenal sok dekat sok-sokan -sok hehehe oh, aku nggak tahu metu kok tabung lapung aku gak tahu metu Mas tretes Kemarin... daerah Pasuruan banyak Tuh, kamaran tretes bukan pasuruan Kak tretes itu pandaan oh tretes itu pandaan ya guys <laughs> ya kalian salah <laughs> cari suwung. kakek halu apa swung yang kure Melo gabung aku cak gabung lapo Kodamku apora tua tuh ini acara ngobrol ini iya kau buat sambil ternyata. merokok ya sambil merokok juga ya Siap. Yang penting jangan liatin ke layar nanti divanek kamu cari. Iya, kata liatin. Tadi kan aku gini-gini terus itu kan itu ngerokok. Iya. Lo no, iya daerah Pasuruan kok gak tahu rombo? Mana itu tahu? itu Tanya aja yang pakarnya tretes. <laughs> loh kak, kak Nia sama seneng boneka ya koleksinya banyak ya seneng pak banyak, banyak banget kalau ini bukan boneka koleksi sih ini lebih ke arah mistis mistis aku izin gabung duet lepuk no, aku cak, ya gak iso lah ini pk namanya <laughs> Kecuali koma. Kan? Kalau dijual ini mahal, mahal, mahal ini. Jakar saya jual murah. kan dia coba ngomong. Apa? Oh, iya. Tangan aku. Apa Yuan enggak Wah, bateraiku mau collab juga. Aku jarang nge itu loh, Kak. Oh iya. Cepat kan habisnya aku... ya. ya di luar, cara nge -chase. Habis ini bisa duwet nggak Iki nge-fans sama Ratu bidadari mari ki izin duwet. Ini bateraiku habis kok. Apa silian Ya enggak bisa dua toh. Kamu enggak ada followernya nya Iya, enggak bisa. Kan. Hmm, selep Ayo Kak satu pertandingan Kak. Semoga enggak habis. Oke. Okay. Adina, Kak Dina. Tolong kasih Kak. Mohon Kak Dina. selalu. Atau apa ini tonggong muri apa api malah gimana murah-murah tuh waduh berat jadi murah saya itu berat enggak sembarang. cintang sing ono ewan di Diwocorah, diwocor ganku. Apa? Ini tak wocor. Saratnya pajak boleh buat berat. Tidak ada syarat. Mantap. Masuron pisang-pisang tak, pang <laughs> Padina Lintang lucu-lucu sekali bonekanya rencana mau live sampai jam berapa Kak biasa kalau aku selalu sampai pagi boneka akan ke saya boleh tahu waduh ini dibeli aja nggak saya kasih kok. oh dibeli Kali... aja nggak boleh ya kecuali mahal 200 juta mau ke Papua enggak, Ri mau? Kalau dua juta sama hmm. Kak Nia, loh enggak apa dua ratus juta, 100 juta tak kasih. <laughs> Kak Nia, seratus juta buat aku. <laughs> ya, Kak, ya. iya, ke Papua. Kak ini, ini mau mod hari ini, Kak? Matikan ya, Kak? Ya, oke, okay, oke. Okay, ya, Terima kasih, Kak. Assalamualaikum, Kak. Terima kasih ya, Ratu Bidadari.